Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Aku mau kasih info Tentang pizza 1000 rupiah Aja guys Murah banget bukan Nih Buat kalian yang wilayahnya itu Ada domino pizza Kalian bisa install aplikasinya Kalian daftar nama Email dan nomor hp kalian Ini khusus pengguna baru Guys Pengguna baru aja jadi untuk yang ada domino pizza silahkan sekarang install lalu disitu ada yang namanya uh, on your first order jadi ini pertama kali kalian order ya guys Nih. tuh di sini. nanti kalian klik disitu ada tiga ada rasa yaitu apa ini chili chicken cheese sauce parsley sama mozzarella cheese toppingnya itu tiga rasa itu aja tapi kalian harus pilih salah satu kalian download dan kalian itu ambil satu aja lalu save to order yaitu 1000 rupiah kalian bisa bayar pakai dana aja atau goPay 1000 lalu kalian ambil di outlet terdekat kalau kalian rumahnya deket dari domino kalian bisa kirim tapi kena ongkir ya guys Nah disitu kalau kalian mau pizzanya banyak, kalian bisa pakai nomor hp eh, kalian bisa pakai HP eh, kerabat kalian, tetangga, saudara, anak, atau suami. Itu aja. Demikian info ini semoga bermanfaat. Coba cek cek dulu ya, yang ada apa namanya, domino pizzanya, mumpung ini masih ada, jadi kalian bisa menikmati. Pizza dengan harga 1000 rupiah aja guys Demikian info semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh